Posisi sudah di dalam karung semua nih tuh. Nah ini yang di di planter bag tuh. Duren. jenisnya montong, ada mas muar, siap tanam siap buah nih. Batang sudah bener-bener tua nih, udah belajar semua nih. Hmm. silahkan nyari mana saja yang batangnya sebesar gini ada enggak ini duren 5 meter ya pak satu mobil itu satu truk satu batang nih silahkan di posisi sudah di dalam karung semua nih tuh Oh uh. ya, eh. limas bungar. Yo, hmm. barangkali ada yang mau tanam. Silahkan saya tunggu. Ini udah benar-benar tuh akar musangking sangking nih. Ya menurut saya bagus segitu rimbun. Ya. Tuh. Jadi tinggal ngangkat aja, batang udah dewasa. <tuh> ya. Nah, ini yang di ya, di planter bag tuh. Asal naruh aja di planter bag. Yang penting hidup sehat, ya. Hmm. Hmm. Barangkali ada peminat yang mau tanam durian, yang ingin membuahkan durian, ada mangga juga, ya. Oh, udah lumayan lah bibitnya ya kalau menurut saya udah oke okay. oke okay, oke okay, benar oke okay. cari yang batang dewasa dewasa seperti ini yang sudah hidup tuh jarang jarang ini jenis montong sederah sederah tuh percabangan dari bawah tuh kelihatan udah he uh, Sehat bibitnya. Enggak ada yang enggak sehat ini ya, mah. Ini lengkengnya ya, diamond yang diamond. Di paling terbaik. Bibit super jumbo.